Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran yang berbahagia Dimanapun kita berada Semoga kita dalam keadaan sehat sihat walafiat Dan dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini Kita akan mengaji Quran kembali Atau belajar membaca Al-Quran Serta belajar bagaimana Menentukan hukum-hukum tajwid Yang terkandung di dalamnya Dan kita akan belajar pada saat ini Surah Al-Baqarah ayat ke 188 sampai 189. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita di dalam segala urusan kita dan uh, menjadikan kita orang-orang yang khusnul khotimah serta memberikan uh, kebahagiaan kepada kita dan anak cucu kita dunia sampai ke alam akhiran nanti. Amin amin. Allahumma amin. Sahabat Al-Qur'an yang berbahagia, mari kita mulai dan kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل bil Tak وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا biha Para pencipta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca dari awal mulai dari ayat 188 sampai 189 dan kita sama-sama belajar bagaimana cara menentukan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut Bismillahirrahmanirrahim <Sess> bainakum Walā Hukum bacaan maktabi'i Karena ada huruf alif Yang diawali baris fathah Panjangnya dua harikat Takkulu Hukum bacaan Maja'is mufasil Karena ada maktabi'i Yang bertemu dengan huruf alif Di lain perkataan Atau di lain kalimat Cara membacanya Dipanjangkan sampai Lima harikat Walai Kelu amwalakum, amwalakum. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba Cara membacanya bunyi kaf ditahan dan mendengung selama dua harokat. Amwalakum binak.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 karena ada huruf alif yang diawali baris fathah, Pandangnya dua harfat. Bilbaat ini waktu dulu. Di sini ada del sukun kalau kalah pantulan kecil. Waktu dulu bia ila al hukam bia. Hukum bacaan majais memfasil, karena ada Mat-tabi'i yang bertemu dengan huruf alif di lain kalimat atau di lain perkataan. Panjangnya lima harfat atau dua setengah alif. وَتُدُلُّ <tabi> بِهَا <'i> إلَى الْحُكْمِ Hukam, hukum bacaan Mat-tabi'i karena ada huruf alif yang diawali baris fathah, panjangnya dua harokat. Ilal al-hukam <saturation> li takuluh hukum bacaan matabii Karena ada wau sukun yang diawali harokat domba, panjangnya dua harokat. Li tak Qulū farīqam min 'ammalin nās farīqam hukum bacaan idgham bigunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf mim cara membacanya bunyi qaf dimasukkan ke mim serta mendengung dan ditahan selama dua harokat. Min, min terdapat hukum bacaan Ijthar halki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya terang dan tidak boleh mendengung min amwalin nansi amwalin lin hukum bacaan di sini gunnah syamsiah karena ada nun tasydid jatuh setelah setelah alif lam syamsiah cara membacanya bunyi lam yang di sini dimasukkan ke nun serta mendengung dan ditahan selama dua harkat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada non sukun yang bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya bunyi alif ditahan serta mendengung dan disamarkan selama duharkat. Wa antum ta'lamun Ta'lamun Hukum bacaan Mat'arik li sukun Karena ada matabi'i Yaitu waw Yang diawali harkat dhamma Bertemu dengan huruf non Yang disukunkan karena wakaf Karena berhenti Maka cara membacanya Boleh dibaca dua harkat empat harkat sampai enam harkat. Yes, <Sess> Kemudian di sini terdapat tanda wakaf, namanya wakful aula. Boleh berhenti, boleh tidak, namun lebih bagus atau lebih baik berhenti. Qulgiyam <Sess> nasi wal qul ja. hiya mawaqi qi sini hukum bacaan mutabi'i karena ada ayat sukun yang diawali harkat kasrah panjangnya dua harkat. mawaqi tulinn nasi wal ja. kemudian di sini ada tanda wakaf, namanya wakful awla. Boleh waqaf boleh tidak. Namun lebih baik diwakaf. Dan ketika diwakaf, di sini terdapat hukum bacaan kolkolah akbar, bukan kolkolah kubro. Kenapa? Karena huruf jim termasuk hulu huruf kolkolah yang sukun di akhir kalimat. Kemudian huruf jim tersebut bertasjdid, maka disebut dengan kolkolah akbar cara membacanya dipantulkan lebih kuat daripada pantulan qalqalah kol kubra wal ditahan Haknya nya di sini bunyi hak ditahan kemudian masuk ke huruf jim ditahan selama dua harkat ya وليس البر بأن تأتوا من ظهورها، ولكن البر من Kemudian Bi'an birru biantatul biant terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta cara membacanya bunyi an di sini ditahan serta mendengung dan disamarkan selama satu harakat bil ta Tul buyu min zhuu min terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf z. Cara membacanya bunyi min ditahan, mendengung serta disamarkan selama ruharkat. Min <tuh> zhuu riha walakin Nalbiramanitqa, di disini Walakin terdapat hukum bacaan gundah moshaddad karena ada nun yang bertasdid maka cara membacanya bunyi kaf dimasukkan ke nun serta mendengung dan ditahan selama dua harokat. Walakin nal bir hukum bacaan matabii. pandangnya dua harkat kemudian di sini ada tanda waqaf namanya jaizul boleh waqaf boleh tidak Wa'tul tul Min tamin Waktul buyu yu hukum bacaan matabi'i Karena ada waw sukun yang diawali harkat zumbah Panjangnya dua harkat Waktul buyu tamin min, Hukum bacaan idhahar halki Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf alif Cara membacanya terang dan tidak boleh mendengung min abwa biha abu wa, hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang diawali baris fathah panjangnya dua harakat min abwa biha kemudian di sini ada tanda waqaf namanya mustaqab aslah boleh berhenti boleh tidak Wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqullaha la'allakum la terdapat hukum bacaan yuzhar syafaawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ta cara membacanya terang dan tidak boleh mendengung <Sess a> La <language> tuflihun. Kemudian ditutup dengan hukum bacaan parit <Sess> disukun. <language> karena ada maktabi yang bertemu dengan huruf non yang disukunkan karena berhenti. Cara membacanya boleh dua harkat, boleh empat harkat, boleh enam harkat. Begitu cara membaca surah Al-Baqarah mulai dari ayat 188 sampai 89 sekaligus uraian tajwidnya. Sahabat Al-Qur'an yang berbahagia, kiranya sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.